Mana eh, yang Aku, aku Ita Valentina, di Guruku Gamer. Belajar ke game belajar hari ini. Kita akan memainkan sebuah game yang sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, yaitu sangat, house. Ceritanya kita akan menjadi seorang karakter yang mempunyai suami. sangat, dan tugas kita di sana adalah berlatih untuk menjadi istri yang baik. Di mana saya melakukan ini dalam keadaan jomblo, jomblo. Pasti berat banget. Baiklah, kalian penasaran sama gameplaynya? Saya juga penasaran dan langsung saja let's begin. Oh ya. Yeah. Re, uh, sebelumnya game ini tadinya aku mainkan sama kamera yang satunya Jadi opening ini yang akan kalian lihat sebentar lagi adalah opening bersama kamera satu Jadi nanti jika ada tampilanku yang tiba-tiba tidak terlihat di layar kalian Nah itu uh, saat aku pakai kamera satu Nah saat tampilanku yang bisa kalian lihat itu adalah pakai kamera dua Dan aku nggak tahu tadi itu ada crash di kameraku yang pertama Tapi aku harap kalian bisa memaklumi ini Dan maafkan saya Next time akan aku coba Semaksimal mungkin tidak ada crash-crash Seperti ini oke okay? Selamat menonton Oke okay, Sekarang kita sedang ada di Layar utamanya game ini Yang mana kita disuruh memilih Karakter mana yang akan Merepresentasikan Tokoh-tokoh di dalam game ini Nah, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, kalian bisa lihat ya, ada macam-macam tampilan pria dan wanita yang bisa kita pilih Karena yang cewek pingin tak model kayak saya ya Cek doanya nular, ya. cek doanya itu bisa ijabah nular, langsung ya Oke, aku pingin, halo, melibet Aku pingin milih yang ini tapi namanya nggak tak samain sama namaku. Akan tak kasih nama. Aku suka kata ini. Tak kasih nama ini. Artinya desa. Kenapa? Karena ketika aku uh, ke area Tretes dan Perigen dioreo, aku merasa di sana tuh sejuk banget dan damai gitu loh. Terus aku suka sama kata ini, Valley. Artinya desa. Oke, okay, Feli. Terus kulitnya sawo matang kayak kita, kayak kita orang-orang Indonesia ini, ya. Oke, okay, Feli, confirm. Terus kita disuruh milih pasangannya si Feli. Enak ya game ini ya. Belum belum udah dapet jodoh. Bisa nggak sih kita kayak gitu, nggak? Karpet deh, ibu. Oh, iya maaf, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Nah untuk pasangannya Feli aku pingin seseorang yang kelihatan apa yo soft uh, dalam artian alisnya enggak enggak nge-nego ngekoyang keriput ngono enggak tapi yang terlihat gentle, manly, dan orangnya tinggi. Pilihannya antara ini, ini atau ini, dan kayak eh. Aku bingung Rek <laughs> maaf maaf maaf maaf. Um, lah ini itu koyok sporty banget ngono loh. Kalau ini itu um, kayak classy guy, classy guy. Terus kalau ini tuh kayak casual, casual. Oh iya belum lagi yang ini. Oh jangan jangan aku nggak mau, nggak mau nggak mau. Apa ini ya? Apa ini ya? Ini aja, wes. Ini aja, mas. Ini aja, dan kepingin tak namai hmm, Alex, maybe, atau Max, atau apapun yang berhubungan dengan X. Alex, maybe yo, bagus. Namai kayak leadership menurut Alex, dan kulitnya Alex. Ya, ini nih, confirm oke. Kita kembali lagi, rek. Maaf ya, tadi tiba-tiba pet, you know, karena entah ada yang error dengan kameraku, nanti tak cek lagi. Nah, ini lagi pakai kamera cadangan, <laughs> dan aku bertaruh ya di layar kalian. Ini pasti skin tonku berubah, nggak dulu, you know, Kak. Mak ngocling, saya kira untuk eksotis, tapi nggak popo itu tidak akan mengganggu permainan kita hari ini. So kita lanjutkan di adorable house. Let's begin. Oke, okay, Feli dan Alex. Kita akan berbucin-bucin berhalu-halur ya dek ini. Dan aku mainnya di bawah ya, rek. Jadi mungkin tidak akan terlihat di layar karena kameraku yang kedua ini uh, apa ya, kayak rasio jangkauannya agak pendek, gak kayak tadi. Tadi telene agak bisa ke belakang, iki harus maju. Mana ya? Oke, okay, kita cerita nih lagi pindahan rumah ya. Sik, agak minggir. Kita lagi pindahan rumah, masih banyak koper di sana sini. Alex ngomong nih. Ini rumah kita yang baru sekarang dan aku harap kita punya kehidupan yang lebih baik di sini. Eh, aduh, awal-awal kok wes bucin. Bagus, aku suka kok rumah ini Tapi agak berantakan ya Soalnya belum kita beresin Well Ya yeah. Ayo, bersih-bersih Mau? -bersih Oke, okay, ayo-ayo Kalian akan merasakan Apa yang aku rasakan suatu saat nanti Lek <laughs> like kalian sekarang Masih umur 15 tahunan uh. Akhirnya rumahnya udah bersih, dan sekarang bisa kelihatan lebih baik. Ya, kita masih bisa membuatnya lebih baik lagi. Lihat-lihat, lihat, lihat, lihat uh, snow. Snow itu kucing kita, ya. Snow suka sama rumah ini, pingin tak foto. Jadinya, oh lucu sekali. Snow, kita punya kucing ya, namanya Snow Tentu saja di save Oke, okay, sekarang kita suruh ngapain nih Moments Setiap kali Kamu membuka game uh, Selalu ada kesempatan untuk Mendapatkan beberapa momen Mendapatkan lebih banyak momen Dan Momen dari kucing dan dekorasi yang kita lakukan Your garden will bring you more of them Nanti kita bisa dapat banyak benefit lah Intinya kayak gitu Oh isinya kamera kita ini ya Pis pertama Terus Snow ya ampun Empus lucu sekali Sama yang tadi Oke okay, oke okay. Sekarang kita harus ngapain nih Hmm, um, kayaknya si Snow uh, lapar Ayo kita beri makan dia yuk hmm, Beri makan kucing aja ngajak-ngajak Oke okay. Oh, bowlnya si Snow Refill Setelah kamu mengisi makanan Kucing akan memakannya Hingga waktunya habis Terus dan nanti kamu akan diberi achievement kayak love gitu Oh lucu sekali Hi pingin punya pusaku. Sayang Ini adalah tanda cintaku untukmu Dan aku akan mengajarimu Untuk menata rumah ini menjadi lebih baik Dengan uangnya cinta ya Makan tuh cinta Maaf Maaf itu sisi lain saya, maaf Oke. Okay. Lunch item. Diajak belanja dong sama suami akan sangat menyenangkan. Kita kan sofa udah punya televisi, kita nggak punya. Ya wes, beli televisi dulu biar bisa lihat ikatan cinta. Terus, main. Oh, main. Place sebentar-bentar bentar, oke okay, kita kembali do you want to place it mm, yes di sini nah, lucu oh jadi kita akan menata rumah ini menjadi lebih celing dan lebih homey ya oh wah aku terlambat nih aku harus kerja sayang kamu di rumah baik-baik saja ya baby aku berangkat kerja dulu Bentar, bentar, bentar, aku siapin makan siang ya Ini sopankah? Ini game ini sopan di depan jomblo-jomblo ini? Ayus! Kesalahan ya main game ini, kesalahan Oke, okay, oke okay. Kita suruh siapin makan siang suami sebelum berangkat kerja Prepare bento, tab bento, persiapan bento selanjutnya main course Oke, okay, mengerti Kita dapat empat, empat wadah ya, kayak satu wadah isi empat kotak wes nasi e dulu Onigiri yo, hari ini onigiri sayang Terus side dishnya kita bikin bakso Wuh, enak ini Terus untuk dessertnya kita kasih kue blueberry kamu pasti suka masakan aku hmm, bentuknya yang ini aja bagus nah bagus Kita latihan menjadi istri yang baik ya di sini ya uh, Pasangan kamu akan pe pergi bekerja dan akan kembali selama beberapa jam ketika kamu menunggu uh, kumpulkan semua cinta yang bisa kamu dapatkan ini ya Eh maaf maaf ya ya belum sempat baca ya lah. Snow Oh kita dapat 50 love dari Snow Terima kasih Snow oke terus kita bisa ngapain lagi nih Oh kita bisa at uh, affection ya kayak apa sih berinteraksi dengan Snow dari pindahan Snow pasti kotor mandi dulu aja mandi dulu aja <tisuk> uh, goyangkan uh, HP dari kanan ke kiri untuk mengatur temperaturnya agar tetap di suhu yang terbaik oke okay. embusnya <tisuk> kamu mandi ya Snow kamu harus mandi drag shower uh, arahkan shower kepada si kucing dan kamu akan mendapatkan love dari sana jika sudah di zona hijau. Oke, kita nanti langsung praktek aja. Eh, jika temperaturnya kepanasan kucingnya marah. Oke oke. Wah, wah angel lagi. Wah, angel lagi. Wah, lagi. Oh oh lari pus, pus. Iya, Pus Pus Pus Pus Pus Pus Aduh, kepanasan Pus Pus Oke, okay, Pus Aja lari-lari Pus Aja lari-lari Oke, okay. I got it I got it I got it. I got it ah! Pus Oke, okay, oke okay. Kepanasan, kepanasan Pusnya marah Oke, okay, Pus Pus sini loh Airnya enak Sumpah Kurang satu, Pus Pus kurang satu sayang sini sini sini kiri kiri kiri kiri kiri kiri, kiri. enggak enggak enggak kiri kiri kiri kiri good kiri good kiri sini sini nak ya Allah. aduh kepanasan kepanasan kepanasan kepanasan kepanasan susah susah susah kepanasan kepanasan oke okay, oke okay, good good stand by stand by push You made. It. Apakah kita perlu melihat iklan untuk dapat banyak cinta? Tentu kita akan melihat iklan. Oke. Okay. Rasanya mandiin kucing ya. Rasanya mandiin kucing. Aku nggak punya kucing di rumah, tapi aku ingin punya kucing. Tapi setelah main mandiin kucing barusan, aku jadi pikir-pikir lagi. Bisa nggak ya mandiin kucing beneran? Ini kucing digital ini susah kayak gini dan ini kucing beneran. Kalian yang punya kucing di rumah, ceritain dong gimana rasanya piara kucing di rumah. Komen di bawah ya, komen di bawah ya. Oke, okay, we're back. Oke, okay, kita dapat uh, banyak cinta untuk membeli perabotan ya tentunya. Dan kita masih bisa ngurusin Snow dengan potong Kuku jarinya yang udah panjang-panjang. Uh, gunakan ujung jari untuk memotong kuku kucing yang udah terlalu panjang. Uh, kamu akan mendapatkan cinta jika kamu bisa memotong kukunya dengan sempurna. Kamu akan menang jika semua kukunya terpotong dengan baik, baik, baiklah. Uh, jangan sampai melukai kucingmu. Oke, oke, oke, it Push, push, push. Jangan gerak-gerak snow, ya ampun, snow. Kalau kamu nakal-nakal, tak kembalikan ke penampungan lo. Oke, okay. oke, okay, good, good job. Oke, okay, good job. Awas, snow. Oke, okay, tinggal dua, tinggal dua. Awas kena pushnya Tinggal dua, tinggal dua Did it. I did it Akan aku lipat gandakan Karena aku butuh Biaya lebih untuk memperbaiki apartemenku Agar bisa celing Oke okay. Ya ampun Merawat kucing ya Oke, okay. merawat kucing ya lucu-lucu ya Meskipun kadang mereka Nakal kayak entah Tukang cakar atau tiba-tiba Lompat terus ma atau kadang sok jadi majikan ya tapi mereka tetap punya tempat di hati masing-masing orang it's good oke okay, we're back dan kita masih bisa untuk ya setelah dimandiin udah potong kuku udah dipupuk di eh, ditowel-towel <kam Disugal noodles> nah ini yang aku suka ini Noel Noel kucing Uh, cobalah untuk menyentuh bagi beberapa bagian tubuh kucing dan beberapa apa yang kalian pegang itu bisa di ACC sama kucingnya atau bisa ditolak dan kita belum tahu bagian apa saja itu ketika kamu menyentuh dan kucingnya suka kamu akan dapat hati tapi kalau kucingnya nggak suka kamu akan dapat cakaran fine Pus, kamu minta disentuh di bagian mana? Ya ampun Biasanya Pus itu suka di perut sini loh Terus di sini Eh, nggak boleh Oke, okay, oke okay. Eh, Oh Ucuk, ucuk, ucuk Ucuk, ucuk, kepala-kepala Ucuk, ucuk, ucuk, ucuk Oh itu jangan, jangan Jangan ekor ya, jangan ekor, itu marah banget mereka Pus Oke okay, kita dapat 2 Pus Kucuk kucuk kucuk kucuk kucuk kucuk Kucuk mana nih Oh yeah. Bokong bokong bokong Bokongnya Bak pusih Pus Kucuk kucuk kucuk kucuk Kucuk kucuk Oh oke okay. Untungnya Untungnya aku tahu beberapa bagian yang pusuka Satu itu di Ini leher sini Jadi di gitu, terus di perut aku suka banget deh, terus di kepala, di kepala itu di ke depan gini, aku pasti kucingnya suka banget, aku tiga tiga spot deh. cobaan like, kalian ketemu kucing dek jalan atau tapi pastikan bersih dulu yo kucingnya, jangan jangan suka pegang-pegang sembarangan, kalaupun habis pegang jangan lupa cuci tangan dan bersih bersih, oke? Okay? Stay safe pokoknya. Oke, okay, we're back. Oh, oke, okay. uh, hati kita udah banyak ya Kita coba beli sesuatu dong. Oke, okay. uh, di sini ada apa aja sih? Elektronik, ada lemari, ada meja. Wah, oh, mahal-mahal ya. Ada kursi, lucu-lucu tapi. Karpet. uh ada tangga wih aku lek like punya rumah aku pingin tangga spiral aku saja nih ada lampu oke oke oke buahnya yang bisa kita beli tapi untuk sofa kita kan punya yang ini ya Brown sofa ya aku pingin kursi yang kelihatan nyaman gitu loh nanti duduk aku iso enak oh ada cushion juga lucu lah what kucing Lucu sekali, tapi mau mahal ya? Obat ya, obat ya, bagi, ya, bagi. Se, kita lihat dulu sih. Kita ini punya black couch, ini udah punya meja sofa, mungkin ketinggal apa nanti cari aja. Ya, belakangan aja, ya, dan kita nggak boleh boros-boros soalnya kita masih harus masak masih harus beli makanan kucing ucap boros-boros jadi ibu rumah tangga itu ibu negaranya harus keuangannya harus tertata dengan baik kita beli lemari ya Bek ya karena kita nggak punya soalnya hmm, ini lucu sih tricolor TV stand Oh TV stand atau ini yo, ini terlihat pintar ini ccc si, si, si. Blue wall cabinet Oh ini aja Aku pingin uh, yang nuansa-nuansa warna biru rumahku. Cek apa kelihatan adem, ayam kayak air ya. Aku pingin beli ini oke. Okay. Terus ini oke, okay. wih ampun lucu sekali. Yono tanaman nih, ya ampun, rak sepatu dong. Rak sepatu nih, lek warna biru, cocok sama warna putih. Oke, kita pasang-pasang dulu ya. Main-main-main, main-main-main, place. Wah, terus ini, uh, sama rak sepatu. Di mana ya? Di sini aja. Wih, cakep reh! Oh, kita belum punya halaman belakang ya? Belum disuruh tanam-tanam berarti oke. Okay, kita lanjutkan, apalagi yang bisa kita lakukan di sini? Oh, kita bisa dapat. Oh, beli sesuatu. Baiklah, baiklah nah ini, makanan untuk suamiku untuk kerjanya suamiku Hmm, besok dia makan apa ya? roti dulu aja, roti dulu, nggak boleh langsung berat-berat ya sandwich terus side dishnya itu kalau roti, itu cocoknya sama egg rolls Egg roll sih cocok sih. Roti atau bacon mungkin ya. Fried fried egg and bacon, bacon aja. Hmm. Terus dessertnya yang pun lucu sekali. Jangan yang terlalu manis untuk suamiku. Yang kasih yang sour atau ketchup Oke, okay. Bentone nih. Hmm, sing mana ya Sejauh ini aku masih suka wooden bentuk poxy Aku belum ingin beli yang lain Udah, itu aja Ada barang yang bisa kita beli lagi Air conditioner ya Iya, biar nggak panas Amusement. Uh, Decoration Grip. Ini aja, ini aja re. Aku pengen beli ini. Yes, bookshelf perapian. Wah, masih bisa satu lagi sih. Three rack, topi-topi hmm, kita kasih yang white. Mungkin ya, oke, okay. kita harus mencari cinta baru habis ini. <laughs> Sayang dang pulang sayang aku kangen Oke, okay, we're back. Terus sayang dang pulang sayang aku kangen. <laughs> Pupucin ya. Oh, Cuacanya juga bisa berubah ya Kita masih di cuaca yang cerah Dan nanti kita bisa dapat 60 cinta Nah kita taruh barang-barang yang udah kita beli tadi Di mana ya Kayak eh le itu ke deket pintu Terus Ini cocok ke di sini huh, lucu sekali wesio food oke okay, kita belum dapat tamu juga jadi apa yang harus kita lakukan sekarang kayak sudah semua oh bisa beli juga ya bisa beli juga love nya tapi no kita akan memanfaatkan segala effort yang bisa kita lakukan di sini kita sendiri nggak punya baju atau apalah itu, Feli, Feli nggak bisa dikustom, oh nggak bisa. dan suami kita pulang jam berapa ya? Oke okay lah, uslek mau maem ya. Udah tak siapin Baiklah, itu tadi Adalah hari pertama kita Menjadi istri yang baik di game ini Game ini api rek uh, Nanti tak lanjutkan episode selanjutnya Dan mungkin uh, Kita akan menunggu suami kita pulang dulu So, see you the next episode Terima kasih yang udah nonton Dan jangan lupa untuk stay safe Dan bersama keluarga di rumah Till the next video See you and ciao. Dadah dadah dadah. Da -da. Follow Instagramku ya, Reo. Di kene. Reo. kalian pingin request sesuatu, ya wes langsung aja nang email atau nang DM Instagram, ya. Yeah. Jangan sungkan, jangan apa, pokoknya selama kalian sopan, it will be fine. Dadah. Da, da, da. Ya, jadi latihan, jadi istri virtual <laughs> ya, See you Dadah, have a nice day Have a nice day